Sore yang mendung, bukan sore sih masih Yang masih jam setengah dua kayak. Sekarang hari ini kita mau ke Faisal Faisal mx Shop. Ini jam 2 Tanggal berapa sih tahu tanggal berapa hari Jumat pokoknya Jadi hari ini kita mau ganti ban Ganti ban sama masang aksesoris-aksesoris lainnya lah pokoknya yang ada apa buat WR ya kita pasang yang itu <laughs> Yang penting kita ganti ban dulu Karena ban yang ini Yang sekarang pakai Maxis Maxis Extra Max Itu Kurang enak anjir Ya enaknya mah di awal doang pas pertama beli Pas udah semakin kesini tambah gak enak aja. Buat tikung, buat belok kurang enak Licin sangat pokoknya mah, kayak bannya nya grip ke aspal gitu. Jadi kalau masuk tikungan, keluar tikungan tuh kudu pelan terus turun kaki kayak gini. Makanya <tuh>, ganti baru lah, biar enak gitu. Bannya pakai apa? Nanti lihat aja di sana. Kalau udah nyampe sana. Ini Faisal sekarang pindah ke lembang lagi soalnya gabungan udah bukan dicaringin sekarang udah pindah kelempang lagi nih buat tikung gak enak aja remaksis deh kayak kurang ngegrip ke aspal gitu jadi harus tuh harus pakai perasaan aja tikungnya deh sekarang cepat-cepat sebelum hujan aja dan itu Tempatnya ke bawah itu, tempat yang lamanya, tempat yang barunya kan sekarang di sini, cuma seberangan doang. Jadi, yang lama di situ, yang baru di sini turun ke bawah. Sekarang kenal pot suaranya, tambah enak Aja, kalau yang video Mori kemarin kan apa pakai magnet standar berat, jadi suaranya agak berat gitu. Kalau sekarang udah diganti lagi magnetnya pakai yang bubutan, suaranya jadi lebih enteng. Ini Faisal orangnya, mobilnya nih. Diring, diring, diring, diring. Uhuh. Ini standarnya kemarin baru dibenerin, baru dilas. Habis dilas terus dini di lagi. Aduh, cuma ini harus dilas di Cetano, bagusnya, Pak. Ini aromnya juga udah lecet, banyak yang lecet-lecet, anjir. Nih terus jalur roda, jalur roda depan belakang gak tau kemana, eh, jalur roda depan gak tau kemana. ini ban tapi ini maksis, maksis ekstra Max sama kayak yang gue pakai ini, eh bukan, ini pak maksis fitra apa ekstra sih? Soalnya keluar ada yang terbaru maksis sekarang, maksis fitra. Oh bener kan masih maxis fitra ini yang barunya bukan yang ekstra max lagi ya oh ini yang maxis fitra kalau ini yang ekstra max motifnya mirip-mirip sih cuma agak ini mirip-mirip motif ini yang lamanya bannya depan belakang pakai 140 depan pakai 120 kalau depan udah mentok 120 kalau belakang masih bisa sih sebenarnya sampai 160 juga masih bisa kalau pakai aram ini pakai aram ini yang replika ini lumayan lebar tuh space nya masih banyak space kosongnya jadi 140 belum mepet kalau aram rupa cu anjing megang ke lebar kalau aram standar aram standar kayaknya bisa mentok sampai 150 kayaknya 150 160 masih bisa kayaknya kalau pakai aram standar karena aram standar WR itu lebar jadi buat kalian yang mau pakai ban belakang mentoknya bisa sampai 160 kalau swing arm standar. Kalau swing arm kayak gini, yang replika YZ3 ini masih bisa di atas 160 lagi karena dia lebih lebar dari arm standar. Jadi di atas 160 kalau pakai arm ini bisa. Oke. Okay. Nanti kita ini dulu. Oke, jadi ini bannya udah dilepas ban depan. Tapi baru depan doang sih, belakang belum mana sih depannya tadi. Itu bannya di sana ini ban barunya gue pake Corsair 93 ini yang belakangnya make ukuran 150 per 60 kalau yang lamanya belakangnya 140 terus yang depannya make yang depan make ukuran 120 per 60 sama yang lama juga pakai 120 cuma itu per 70 kalau yang lama per 70 120 per 70 depan belakang 140 per 70 kalau yang baru per 60 bedanya. Kalau bedanya Kalau per 60 sama per 70 itu bedanya di pinggir sini Kalau yang 70 dia rada tinggi Kalau yang 60 dia rada kecil Jadi bedanya itu doang sih Kalau yang per 60 sama per 70 Bedanya di pinggirnya nih Kalau 70 dia rada tinggi di pinggirnya Kalau yang 60 dia rada kecil Makanya kenapa yang ini Tinggi kan nih Ini per 70 kalau ini 140 per 70 pinggirnya tinggi jadi kalau mau ngejar biar kelihatan donat kayak donat bulat kayak gitu pakainya yang per 60 kayak gitu tuh tapi kalau mau ngejar motornya speed tinggi pakai yang per 70 pinggirnya karena pinggirnya dia lebih tinggi jadi otomatis ke motor juga dimensinya jadi lebih tinggi itu doang sih kalau per 70 dia nggak bisa ngejar bentuk bulat cuma bisa aja sih kalau kita pakai velgnya yang kecil bannya gede cuma tetap aja masih tetap kelihatan tinggi bannya terus sama ini kita ganti handguard pasang handguard scarlet yang model tulang tapi yang ini model terbaru warna biru kecil sih ini handguardnya gue udah pernah liat kepasang kayak gimana makanya gue pengen nanti kita lihat kalau udah kepasangnya kayak gimana kenapa makanya gue pilih corsair 93 karena yang gas gas 250 gue gue pakai Corsair 93 itu udah awet lumayan awet padahal gua pakainya full pemakaian buat harian bannya masih lumayan tebel untuk harganya kalau Corsair 93 itu 1, 1, berapa sih kalau Corsair 93? kalau nggak salah sih Corsair 93 itu 1,4 kalau Pirelli itu 1,6 depan belakang tapi tergantung ukuran juga sih semakin gede ukurannya semakin mahal juga Oke langsung aja kita pasang bannya kalau itu rantai udah ganti baru, kemarin ganti TK Racing Biasanya kebanyakan pakai ukuran berapa sih, Mang, kalau rantai? Oh, berarti kalau rantai Rekomennya pakai yang 140 Nanti tinggal dipotong sendiri Kalau 130 kependekannya nah, Kalau 130 rantai kependekan Tapi tergantung arm juga sih Kalau armnya panjang Berarti rantainya juga harus panjang Kalau armnya pendek, ya rantai-pendek gak apa-apa Pokoknya ukuran namanya ambil 140 jadi nanti kalau lebih dikit tinggal dipotong aja rantainya Ketimbang kependekan ya kan yes. Tapi kalau arm standar kayaknya 130 bisa Rantai untuk arm standar Kalau arm kayak gini panjang Coba kita masuk ke dalam Kita lihat ada apa aja sih Nah Ini ada USD Ini USD terbaru buat WR155 Ini merek MGV Coba kita lihat Jadi ini dia kita review dikit usd terbaru buat wr 155 ini harganya berapa sih 4.500 atau 4,4,47 tuh kalau nggak salah triple claim nya warna biru MGV, triple claim nya udah model terbaru nih nih as bawahnya cuma asnya masih yang model silver bukan yang model hitam belum ada sih kayaknya yang model hitam mah baru jets itu doang yang usd super supercopy KTM ini udah full PNP buat WR155 itu udah ada dudukan kunci kontak jadi bisa-bisa bikin kunci stang juga kalau pakai USD real jam ini jadi nggak perlu takut kalau pakai USD real jam nggak bisa kunci kontak nggak bisa kunci stang kayak gitu karena ini udah ada dudukannya jadi nggak perlu bikin lagi untuk harganya kisaran 4,7 4,5an lah segitulah dan di sini juga bisa tukar tambah misalnya kalian pakai tele Teleori WR kalian pengen ganti USD, bisa tukar tambah sama teleorinya. Karena banyak juga yang tukar tambah dari Teleori WR ke USD real jam. Untuk nambahnya itu kisaran 1.500 ke atas lah. Tergantung kondisi dari telenya. Jadi untuk harganya nyesuain sama kondisi tele teleskopik orinya. Masih mulus atau enggak. terus ini ada part-part lainnya, handle, ada footstep. Footstep belakang merek Willwood, lampu. Itu ada hand handle grab nih handle grip yang kayak saya pakai di samping. Nih, merek Scarlet. Ini 300 ribuan handle grab Terus ini ada velg. Velg nih ada swing arm Scarlet buat WR. Ini yang udah PNP buat WR, swing arm Scarlet bahan aluminium. Tuh. Ini ada emblemnya WR 155. Udah sisanya di sini ada riser kayak gitu. Di bawahnya ada Nitromol, Tromolnya WR. Sama di sana ada body body set. Dibuat kalian yang mau modif motornya, super motornya di daerah Lembang atau daerah Bandung lah pokoknya. Buat kalian yang daerah Bandung, bisa langsung ke Faisal Make Shop. Buat kalian yang mau modif super motornya, trailnya bisa langsung ke Faisal Make Shop di daerah Lembang. Ada juga nanti Instagramnya, gue taruh Instagramnya sama WhatsAppnya. mau datang ke sini bisa, mau beli online juga bisa. Ini langganan Faisal Meksop, itu langganan spare part WR. Bukan seluruh Indonesia lagi, hampir keluar Indonesia juga ada. Langganannya Faisal tuh ada, yang dari WR Brunei, Brunei Darussalam, terus ada WR. Thailand, apa Vietnam, Filipina, Singapura, kalau belanja pada kesini semua. WR Filipina, WR 155 Filipina, Singapura, sama Vietnam kalau nggak salah. Kalau belanja spare part pada kesini semua, ke Faisal. Jadi dari sini dikirim ke sana ongkirnya lumayan mahal lanjut keluar negeri kisaran berapa? kisaran 10, 10 jutaan kalau misalnya salah, tergantung belanjanya juga sih karena di daerah sana katanya nggak ada MX shop, jadinya pada lari kesini belanjanya ini lagi masang handguard jadi kita lanjut lagi lah kalau udah kepasang semua kameranya udah panas anjir I like to be educated, but I'm so Oke, okay, jadi ini udah kepasang semua ban, Nih ban udah kepasang depan, sama nih handguard juga kepasang, handguard scarlet, henggarnya cakep juga ya, dia ada biru tapi ada aksen plastik hitamnya nih, jadi masuklah biru hitam, ini tampilan bannya, ini ban yang lama, ini udah banyak bekas-bekas tambalan tuh yang belakang, banyak bekas tambalannya, jadi tampilannya kalau pakai ban yang per 60 tuh kayak gini, 150 per 60, kalau per 70 dia rada tinggi sih gini Jadi ya untuk ukuran kembali, kembali ke selera sih Mau tampilan bannya lebih tinggi Motor jadi lebih tinggi Pakai yang per 70 Kalau per 60 dia rada pendek Jadi ke motor juga rada pendek Dan nah kalau kelebihannya Kalau yang per 60 yang pendek kayak gini Pinggirannya jadi kelihatan bulat tuh Jadi buat nikung tuh lebih enak Kalau yang per 70 kayak yang ban lama Maxxis itu Itu dia Karena otomatis ini jadi lebih tinggi jadi buat nikung tuh kurang nyaman gitu, kurang nyaman, kurang enak pokoknya. Cuma ketampilan lebih jadi lebih tinggi motor kelihatan tuh, ban jadi lebih gede. Ini pakai 150 tapi ke belakang kelihatan kurang lebar. Kenapa? Karena si velgnya ini pakai yang 350. Kalau velgnya pakai yang di atas 400, kayak 425 kayak gitu, kayak yang punya gua 250, itu otomatis ban belakang tuh jadi lebih lebar. Jadi kalau kalian pengen cari look tampilan yang apa ban lebar-lebar itu velgnya usahain yang belakang pakai yang lebar. 425 lah atau enggak <coughs> 400 atau 425 biar si ban ini dia jadi lebih lebar, ketarik keluar gitu. Karena ini pakai yang 350 belakangnya. Jadi otomatis si ban ini jadi lebih rapet jadi lebih enggak terlalu kebuka lah. Tuh. Makanya di sini juga masih banyak space kosong nih. Pakai 150. Jadi intinya mah kalau swing arm standar pakai ban 150 bisa <tuh> bakal masuk cuma kalau untuk velg nggak tahu mentoknya berapa kayaknya kalau untuk velg swing arm belakang tuh mentoknya 400 kayaknya 400 kalau 425 nggak tau kayaknya nggak cukup cukup mungkin tapi harus pakai spacer gear jadi biar gearnya kegeser jadi gitu jadi untuk lebar velg tuh dia ngaruh ke tampilan ban ke lebar ban semakin lebar velg semakin lebar nanti tampilan bannya jadi kalau untuk pakai swing ram standar pengen pakai ban 150 atau 160 kalau velgnya 350 itu masih kalau velgnya pakai yang 350 itu masih aman masih sangat-sangat aman karena jauh kecuali kalau velgnya pakai yang 400 atau 425 terus bannya pakai 150 atau 160 itu kayaknya nggak bakal masuk ke swing ram standar karena otomatis si velg juga jadi lebih lebar ini yang ban depan ini ban depannya pakai 120 per 60 jadi lebih pendek kan dia kalau tadi sebelum Pak aku masih pakai ban lama dia tingginya segini yang per 70 tingginya segini bannya di atas ini untuk velgnya depan pakai 300 tuh 300 karena kalau pakai 350 bisa aja sih cuma velg depan gede-gede buat apa gitu kurang bagus sih kalau velg depan pakai yang gede pakai yang lebar karena kan otomatis otomatis jadi handling ke motornya kurang nyaman gitu kalau velg depan terlalu gede jadi ya standarnya velg depan mah 300 atau 250 juga bisa terus nanti velg belakang kalau pengen nyari tampilan supaya lebih kelihatan kekar belakangnya pakai yang 400 atau 425 biar nanti si ban otomatis jadi lebih lebar tapi kalau pengen yang tampilannya standar-standar aja ya pakai yang 350 aja udah ini ban lamanya Maxxis Extra Max 140 per 70 kalau yang sekarang adanya Maxis Fitrak Fitra apa Fitra sih? Oh Fitra, Fitra ini Maxis, Maxis Fitra. Ini yang terbaru sekarang. Kalau yang extra Max kayaknya udah nggak ada. Tapi kalau untuk tampilan gue lebih seneng kayak gini sih. Ban depannya jadi kelihatan agak kecil, ban belakang jadi gede. Tampilan lebih kece gitu, lebih sangat Tapi ya sesuai selera juga sih. Pengen yang pakai yang ban tinggi atau ban yang pendek kayak gini. Jadi buat kalian yang pengen ganti ban kayak gini atau beli wheelset atau ganti USD kayak gini real jam buat WR kalian, buat CRF, KLX, pokoknya supermoto trail kayak gitulah. Kalian bisa langsung aja ke Faisal Mechanic Shop. Nanti gue taruh di link deskripsi untuk ordernya. Bisa lewat Instagram, Shopee, Tokopedia juga ada. Bisa online, bisa offline. Kalau pengen datang ke sini bisa. Kalau mager datang ke sini bisa online juga. Di sini bisa sekalian pasang juga, pokoknya Yes Mari kita balik sudah kepasang semua keburu hujan nanti tadi habis hujan ini biasanya maghrib menjelang malam hujan lagi cok. Eh bentar ini belum dilepas cok. stiker bannya belum dilepas nih nah licin nanti eh peresmian dulu kirain kecoa anji Aduh anjay peresmian ban baru ini enggak boleh dipakai tikung-tikung dulu karena kalau bahan baru itu masih ada lapisan itunya jadi masih licin Corsa R93 150 Corsa Platinum jadi lebih pendek motornya, pakai ban ini koplingnya koplinya jauh amat